China meluncurkan satelit baru Yunhai 3 untuk pemetaan lingkungan pada hari Sabtu. Kendaraan peluncuran Long 6A meluncurkan satelit Yunhai 3 dari Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan, Provinsi Sangsi, Tiongkok Utara, pada 12 November 2022 pukul 06:52 waktu setempat. Menurut sumber resmi, Yunhai 3 telah memasuki orbit yang telah ditentukan dan akan digunakan untuk survei lingkungan atmosfer dan laut survei lingkungan luar angkasa, pencegahan dan pengurangan bencana, serta eksperimen ilmiah. Ini adalah peluncuran ke-448 untuk seri roket pembawa Long March. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait Cina meluncurkan satelit Yunhai-3 untuk pemantauan lingkungan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mensubscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya,